intra domain nah ini masih ada yang salah ya. transfer semua nah, konsep ini ya. domain dan pelvis, ya. Nah, jadi kalau kalian belajar kemarin itu ada yang namanya peritonium ya. selaput dari yang skenario 3B yang tusukan ditusuk sejawat itu kan sudah kalian kenal sebenarnya istilah peritonium jadi di pelapis kalau yang kesentuhan langsung dengan dinding abdomen itu peritoneum parietal ya. sementara ada juga peritoneum yang me membungkus langsung si organ visera itulah peritoneum visceral. nah yang si retro, retro tadi itu di tengah tengahnya ya. Nah, inilah sebenarnya retro selain kolon asian dan desain dan ada ginjal ini ya.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 Nah di slide yang selanjutnya ini kalian bisa lihat penampang secara koronalnya, e, ya, istilahnya. Nah ya jadi yang setelah dari usus halus ileum ya masuk ke ileocecal junction di cecum ini baru naik dia, kolon tuh naik dulu ascending baru dia mendapat transversum lalu turun descending setelah descending ini sebelum karet pun dia belok dulu belok ini sigmoid. Oke gitu, ya.